Ya selamat berjumpa dalam program pelajaran olah nafas bersama saya Jarod Wijanarko. Saya sering dipanggil dok dok gitu ya, bukan dokter tapi dokter ya untuk meluruskan nanti misalnya emang dia dokter gitu ya, loh emangnya bukan <laughs> ya D besar R kecil ya doktor jadi bukan dokter ya dipanggil dok ya enggak apa-apa ya. <laughs> Dokter ya, oke saya jurnalis narko dan saya praktisi ya olah nafas. Nah saya mau jelaskan kembali mundur mengenai Wim Hof ya. Saya kemarin ketemu seorang dokter yang memang kalau dokter nanyanya teliti banget gitu ya. Akhirnya saya kasih nama penemu, ilmuwan ilmuwan yang meneliti mengenai hipoksia. Lalu dalam waktu hitungan menit dia sudah kasih saya jurnalnya gitu ya, waduh. Berapa halaman atau apa bahasa Inggris? Pak, ini jurnal penelitiannya nggak ada satu kata pun mengenai Wim Hof, gitu ya. Betul, itu penelitian mengenai hipoksia, dan banyak penelitian kan dimulai dengan tikus, mamalia gitu jadi memang ini penelitiannya dimulai dengan terhadap binatang, ya mamalia. Tapi bahasan selanjutnya membahas mengenai anemia, mengenai hipoksia, saturasi. Nah, itu adalah jurnalnya oleh tiga ilmuwan dan merefer beberapa penelitian yang lain. Nah, Link yang saya pernah berikan, itu adalah ulasan dari pengulas kesehatan, yang mengulas teori penelitian yang memenangkan Nobel tentang hipoksia, dikaitkan dengan metode Wim Hof, di mana ada segmen tahan nafas. Jadi memang kalau metode yang sekarang ini, nanti kita akan lanjutkan pelajarannya, Dr. John kabat itu nggak ada segmen tahan nafas demikian juga dalam metode-metode lain berbagai aliran di dunia ini gitu ya jarang yang ada dengan tahan nafas di Indonesia ada ya tapi menurut saya yaitu sama dengan Wim Hof di mana ada tahan nafas ketika tahan nafas maka terjadi saturasi turun atau hipoksia Saturasi yang rendah di bawah 92 itu kan harus pasang tabung oksigen. Kenapa? Itu berbahaya. Berbahaya ketika jangka panjang bisa merusak sel-sel otak. Tapi ketika hanya beberapa detik yang terjadi adalah hiperventilation. Jadi kayak sel-sel pintunya terbuka, oksigen bisa masuk dengan lebih cepat. Ya, ini bahasa sederhananya ya. Dalam ulasan itu kan bahasanya jeli gitu ya, sehingga oksigen bisa sampai ke sel tubuh dan kembali dengan lagi darah ke jantung ke paru-paru ada juga pasti simptom yang namanya pusing atau fly nah itu bukan terjadi karena penyempitan pembuluh darah di otak ya ada yang menjelaskan begitu tapi kalau saya baca ulasan atau teorinya itu fly karena kekurangan oksigen seperti saya pernah jelaskan oksigen 92 aja harus pasang tabung oksigen gimana kita berlatih sampai 70 60 atau 80 tergantung masing-masing maka akan merasakan fly itu tapi fly itu sebentar bahkan sering fly itu dirasakan sering sudah segmen ditarik nafas ya kan Bimbo mengajarkan tarik nafas lepaskan saturasi sudah 100 ya untuk tahan nafas lalu buang habis buang-buang habis tahan bagi tahan ya meluncur ke bawah kalau ketika 60 detik, 70 detik tarik nafas saat itu flynya biasanya banyaknya di situ, tapi itu kita udah tarik. Jadi sensasi itu, rasa itu kayak ada jeda gitu kan antara di, sudah narik oksigen sudah narik oksigen paru-paru uh, uh, udah narik oksigen, tapi belum sampai kotak belum sampai ke satu kaki jari, maka. Uh, di jari ini di mana oximeter dipasang belum mendeteksi kenaikan saturasi tapi sudah udah udah di zona yang aman karena kita sudah tarik nafas lalu merasa fly sebentar dan segera hilang ketika oksigen sampai ke otak gitu ya maka sebenarnya itu batasnya ya batas uh, seberapa lama kita menahan ya sampai hebatnya nanti ada lama-lama ada orang yang sampai 90 detik 22 menit gitu ya enggak fly gitu artinya oksigennya cukup banyak di dalam darah, ya sehingga tidak kekurangan yang menyebabkan Fla Jadi emang kalau yang bahaya itu kan orang covid, ya lalu saturasinya di bawah 92, ya tiga minggu gitu, enam minggu lagi, apalagi setelah sembuh nggak olah nafas, paru-parunya ada cacat dan saturasinya rendah terus, nah itu berbahaya. Tapi saturasi rendah sesaat justru di dalam pelajaran Wimbof ini dalam ulasan yang menghubungkan antara hipoksia dengan metode Wim Hof, variasi berbagai macam saturasi yang dikendalikan, ya itu justru memperkuat paru-paru, memperkecepat uh, metabolisme tubuh dalam penyerapan oksigen, memperlebar pembuluh darah dan dampak-dampak kesehatan lainnya, gitu ya. Nah, ini penjelasan saya mengenai soal. Jurnal yang memenangkan Nobel, penelitian yang memenangkan Nobel yang ada di jurnal itu tentang hipoksia. Nah, olah nafas yang pakai hipoksia itu 40 tahun yang lalu di sudah gitu ya. Yang lain, seperti yang hari ini kita belajar, kita akan belajar mengenai olah nafas tanpa tahan nafas, jadi beda guru, beda metode, beda jalur. Nah, yang pakai tahan nafas gitu ya, itu nanti akhirnya hanya seminggu sekali, dua kali, sehingga. Tidak mungkin berbahaya, ya, karena hanya dilakukan seminggu sekali dua kali, kecuali ada kecualinya, ya. Pada kelompok-kelompok yang mengajarkan olah nafas khusus untuk diabetik, khusus untuk bakar lemak, khusus untuk turun berat badan, ya, itu malah diajarkan sehari dua kali, ya. Tapi saya mengajarkan yang secara umum buat semua orang, maka nanti Bapak Ibu akan dapat enam tujuh modul teknik satu hari dua kali di antara dua modul, maka yang ada segmen tahan nafas itu akhirnya hanya dilakukan seminggu sekali dua kali. Itu pun dilakukan dengan kombinasi terutama yang metode dasar, ya menurut saya itu boleh setiap hari, gitu ya atau lebih sering, sehingga saat yang metode dasar itu kan, saya bukan disebut metode dasar, gitu ya olah nafas dasar, itu menjadi dasar untuk olah nafas yang lain, di mana saturasi kita sekarang dengan mudahnya menjadi 99 yang dua digit atau 100 yang tiga digit itu dilakukan terus boleh karena yang akan kita lakukan dengan nafas pelan ini mungkin akan banyak yang tidak mencapai saturasi 100 ya jadi metode Wim Hof memang ada sesi tahan nafas membuat saturasi turun atau hipoksia tapi itu hanya hitungan dalam detik dan kalau sudah sering berlatih yang metode dasar, yang 200 kali, boleh 100 kali, boleh 50 kali, sesuai kekuatan masing-masing, maka waktu saturasi turun, tahan, lalu kita tarik nafas dengan cepat akan naik dan tidak berbahaya. ya kecuali yang punya masalah jantung kan sudah sering berkali-kali berkali-kali mengingatkan yang punya sakit jantung jangan paksakan diri hanya tahan nafas sekuat mungkin bahkan dengan metode yang ketiga ini sebenarnya yang punya masalah jantung pasang ring jantung lupakan metode kedua aja metode satu boleh ya nah, yang metode John Kabat Sin